Ya ini Agus Leslar Love Words kembali mendapatkan apresiasi atau penghargaan, persahabat ya. Tentu sertifikat ini adalah suatu kebanggaan untuk kita semua. Leslar Love Words kembali menorehkan suatu kebanggaan untuk kita semua yang mendapatkan sertifikat penghargaan, persahabat ya, dari komunitas Putruk Jakarta. Masya Allah tabarakallah. Hal besar dilakukan oleh serangkaian hal kecil yang disatukan Ini membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan kita tetap kompak Selalu membuat, tentunya Pak sahabat ya, kebaikan Dan kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan Tentunya keberkahan, barokah, dan kesehatan Amin, ya robbal alamin Dan berikutnya kita lihat juga Para sahabat ada unggahan special moment ketika di channel YouTube-nya Kakak Rizky Bilar nih ditanya nih oleh Bang Fali Akbar kepada teman-teman akrabnya Kakak Bilar, menurut sahabat lama Kakak persahabat ya, Rizky Bilar itu masih tetap pribadi yang sama, baiknya, etiketnya, tentu nggak ada yang berubah persahabatnya makin salut Mudah-mudahan saja, persahabat ya tetap menjadi Rizky Pilar yang apa adanya. Mudah-mudahan saja bahagia selalu. Amin. Ya Robbal Alamin, unggahan tersebut direpost kembali oleh akun Segala Putih underscore. Bila ada kalimat caption yang dituliskan, jadi kakak itu yang meski dah terkenal dan lagi di atas posisinya, dia masih pribadi yang sama. Yang masih baik dan selalu Tak pernah lupa berbagi keberkahan Tuh para sahabat ya Dan kita lihat juga para sahabat Ada sebuah komentar yang diberikan Dari postingan tersebut yakni ada komentar dari akun SDR underscore mengatakan Masya Allah tetap jadi pilar yang kita Kenal juga ya bang sampai kapanpun dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun tarsi infinite Mengatakan salah satu poin plus kakak adalah sopan Dan attitude nya best sejak vlog pertama dengan dede pas ketemu ayah kejora Dan mama ready Masya Allah Itulah yang membuat kita bangga para sahabat ya, Mudah-mudahan selalu membuat kita bahagia dan selalu memberikan inspirasi untuk banyak orang Dan berikutnya juga masih dari akun instagram yang sama ini momen spesial cute juga ya persahabat ya masya allah persahabat ya waktu tentunya kakak Rizky Pilar dan dia lain si Kejora pamer buku nikah langsung dicium nih persahabat ya istri tercinta bisa ditiru nih pose pamer buku nikahnya masya allah <gayanya> kayaknya baru mereka ya persahabat ya. Yang pamer buku nikah sampai begini Membuat para jomblo pastinya iri banget Kekiutan kemesraan dari Leslar ini mampu Membuat kita merasa bahagia Dan kita lihat juga dalam postingan ini Banyak komentar yang diberikan Dari akun DNA Kurniati mengatakan Perasaan cuma mereka ya Yang foto buku nikah pakai tium-tium, pakai peluk-peluk Kasih tahu dong kalau yang lain juga ada ke mereka ini cute banget Pak sahabat ya doakan yang terbaik untuk dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar dan selanjutnya juga persahabat kita mendapatkan info bahagia juga nih Masya Allah kita mendapatkan vitamin bahagia siang hari ini entah tentunya foto kapan nih pas sahabat ya kayaknya nih foto beberapa hari yang lalu tapi kita melihat kebahagiaan di sini terpancar dari raut wajah mereka sama-sama mirip persahabat ya perhatikan baik-baik tuh <laughs> Sekilas mirip banget ya wajah mereka Dan kita lihat juga foto ini adalah foto di rumah Dede Elasti Kejora Ini perhatikan kursi persahabat ya Ini adalah kursi di rumah Dede Elasti kejuara Tentunya di tempatnya ayah Kejora persahabat ya Dari Pak Surya katanya tuh Kita lihat juga makin mirip ya mereka Kata agus Putih Pilar Yolah mirip katanya tuh persahabat Jadi bilang mirip banget Dedek Lesti dan kakak Bilar Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun UMM8545 Ya mirip makin sayang semoga semakin sukses cepat dikasih momongan amin Doakan yang terbaik Mudah-mudahan Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Mendapatkan secepatnya momongan persahabat ya pasti Fans Lesla Lovers Makin gak sabar untuk menantikan Leslar Junior Dan berikutnya juga ada kabar terbaru Dari Papa Daniel Yang mana Papa Daniel mengunggah sebuah postingan terbaru nih Di gas pribadinya Keluarga besar sedang disuntik vitamin Pasapet ya Masya Allah Sehat terus keluarga Leslar Pop banget INJ Pelayanannya bisa datang ke rumah Klinik pertama Medisa tuh Persahabat ya itu diunggah oleh Papa Daniel Mudah-mudahan semua